Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Semuanya. oke. Hari ini saya fokuskan ini batu akik virus ya. Oke, kita buka dulu ini virus persia. Bentar, Bentar Ini virus persia ya. Ini natural, dan ini memonya. memo Ini harganya 180.000. rupiah Ini untuk dimensinya 19,4. Untuk lebarnya 13,5 ini mili ya. Dan tebalnya 7,8 mm. Warnanya blue. Anda bisa lihat untuk memonya Ini bisa bayar di tempat Atau COD Atau bayar telah Barang sampai ya Oke okay, sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe dan Jangan lupa nih orderannya Batu virus persia Anda bisa lihat Maaf oh, ini agak malam ini Penjajahnya kurang Ini warnanya lebih bagus Kalau terang ya Oke terima kasih atas benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.